support channel ini dengan like dan menekan tombol subscribe selamat datang kembali di media informasi Zain saat ini orang mudah membeli obat dengan bebas di apotek ada hal positif dan negatif perihal tersebut positifnya adalah kita dapat cepat mendapatkan obat bebas di apotek tanpa ke dokter terlebih dahulu yang mungkin akan memperpanjang waktu serta menambah biaya. Sedangkan negatifnya adalah indikasi penggunaan obat sering tidak tepat sasaran, karena tidak membaca informasi akan fungsi obat tersebut. Alhasil obat pun tidak berguna dan kondisi sakitnya tidak membaik. Salah satu obat yang sering dibeli bebas di apotik adalah antibiotik seperti amoksisilin. Kekeliruan terjadi ketika ada orang yang berpikir semua penyakit obatnya adalah amoksisilin. Flu diberikan amoksisilin, pilat amoksisilin, dan sebagainya. Pemikiran tersebut adalah keliru. Karena jika amoksisilin atau antibiotik tidak digunakan sesuai indikasinya, maka resistensilah yang terjadi. Bakteri akan menjadi lebih kebal sehingga antibiotik tersebut tidak efektif lagi. Flu dan pilek disebabkan oleh virus. Sedangkan antibiotik seperti amoksisilin adalah obat untuk bakteri. Virus dan bakteri berbeda. Jadi tidak tepat jika Anda memberikan obat untuk bakteri kepada virus. Bakteri dan virus keduanya adalah mikroorganisme tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Virus lebih kecil ukurannya dari bakteri. Sumber healthline.com menulis bahwa virus adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa virus malahan dapat membunuh sel inangnya untuk berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inangnya, ia tidak bisa hidup dalam waktu lama. Jika seseorang terinfeksi virus, dokter biasanya memberikan obat antivirus untuk melawannya. Selain itu, yang menjadi kunci utama untuk bertahan melawan paparan virus adalah dengan memperkuat imun tubuh. Sedangkan bakteri seperti dilansir dari Mayo Clinic. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang dapat hidup di berbagai tempat dan keadaan. Beberapa bakteri bahkan bisa bertahan hidup di cuaca yang sangat dingin atau panas ekstrim sekalipun. Tidak hanya itu, di dalam tubuh manusia juga terdapat banyak bakteri. Namun, sebagian besar bakteri di sana bukan organisme perusak, Dan hanya segelitir kecil dapat membahayakan kesehatan atau yang dikenal dengan bakteri patogen. Beberapa jenis bakteri justru memiliki manfaat dan menunjang kesehatan. Ia dikenal dengan sebutan bakteri baik atau beneficial bacteria. Jadi jika sembarangan meminum antibiotik, Anda dapat membunuh bakteri baik di dalam tubuh. Sebaiknya membaca informasi sebelum meminumnya adalah bijaksana, karena akan lebih menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.